Keren banget nih. Hai guys, akhirnya kita sampai juga di Pancoran Kuliner ya. Nih, lihat keren banget nih. China banget ya, Pantai Indah Kapuk. Luar biasa. Menawarkan sejuta keindahan pesona. Pesona kuliner, desainnya juga keren banget. Kita masuk ya, kita coba ya kulinernya ada apa aja yang membedakan antara yang halal dengan yang haram ya. Kita coba masuk ya, teman-teman mau tahu kan dia gimana? Yuk, tetap menjalankan proses termogan dulu ya, ukur suhu ya. Ya, keren, keren banget, asik keren, teman-teman. Patut coba ya ke sini ya, mungkin buat weekend, keynote ya. sama keluarga. Cuman ini bener-bener ketat banget. Tadi aku juga sempat di stop sama uh, petugas ya, karena tadi aku gak pakai masker di dalam mobil, dan itu luar biasa. Mereka menjalankan protokol kesehatan dengan baik ya. Yuk, ikuti terus. Halo ya ya zolk tidak boleh keren banget ya keren ya pork, ya jadi teman teman harus beli lebih teliti halal dan mana yang bisa kita konsumsi ya sebagai halalnya Oke okay guys, demikian review singkat dari aku ya Untuk jalan-jalan ke pantai indah Kapuknya. Buat teman-teman boleh ya seperti ini ya Itu keren banget sportnya Tapi untuk makanannya juga harus lebih selektif lagi untuk bisa memilih ya Mana yang halal dan mana yang tidak untuk dikonsumsi So, sehat terus buat teman-teman Thank you for like, comment, share, and subscribe channel aku Sehat selalu buat teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, bye.